Marilah kita heh, untuk ber senang, -senang si. dan senang-senang budut ya. Tentu sahabat-sahabat, marilah kita menyanyikan Mas Bonsor dan dilanjutkan yel yel. Nanti siapa yang edak jajal peter mohon untuk maju dan barengi saya. Oke beratnya karena ini barisannya. Oke, bersiap-siap. Ya, ya. Dan, dan, maju, Jalan Henti dan, dan, kiri dan, Nyanyikan Mas dan, Bersama-sama Satu, dua, tiga dan, Ayah, dan, Ibu Izinkan kami pergi berjuang di bawah iwanan bendera NU. Majulah Ayo Maju serbu Serbu Kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, Puri berkorban Kisah ansor serba guna di terus karena berjuang demi agama maju. Berbagi Di mana kau berada, kisruh berus karena berjuang demi agama, kurelah berkorban. Demi agama, kurelah berkorban. Saya bilang buka gigi, gigi, buka mulut, ah, tertawa, Sama saya katakan ya, nanti ketika tertawa, tangannya jangan semuanya. Bisa? Bisa tak, tak. Buka gigi! Buka gigi! Buka gigi! Buka, berete! Buka berete!